semua, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang DNA sport Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut, ikuti videonya ya. Perlu diketahui bahwa kemampuan olahraga Anda akan dipengaruhi oleh tipe otot Anda. Ada orang yang lebih berpotensi dalam melakukan olahraga power atau strength, ada juga yang lebih mengarah ke tipe endurance atau daya tahan, yang nantinya lebih berpotensi dalam melakukan olahraga seperti sepeda, senam aerobik, atau jogging. Selain mengetahui potensi atletik, DNACU Sport juga dapat membantu Anda untuk menemukan informasi yang lebih lengkap mengenai resiko cedera otot tendon dalam berolahraga. Pada akhirnya, Anda akan lebih mudah untuk menentukan jenis, interval, dan kapan waktu terbaik untuk berolahraga. Selain itu, DNACU Sport juga dapat memberikan informasi bagaimana sensitivitas garam terhadap kenaikan tekanan darah Anda. Jadi lu pada pecinta kopi pernah dengar gak sih kalau misalnya orang-orang itu sering banget minum kopi sebelum workout Nah, uh, gue itu juga pernah minum kopi sebelum olahraga. Gue pikir, oh supaya makin semangat aja Nah tapi imbasnya, gue itu bisa aja debar-debar sampai malam. Selama ini, gue rutin finish bareng temen Tapi dia udah dapet badan yang ideal tuh, cuman badan gue masih giniin aja Aku tuh suka banget sama sepedaan Karena aku pikir sepedaan bisa nurunin berat badan aku Ternyata enggak, malah betis aku tambah gede nah gue tuh jadi bingung kenapa sih orang lain bisa minum kopi bisa dua tiga gelas hari sedangkan gue minum satu gelas hari aja, bisa debar, bisa, nah, sportnya, aja, gelas aja bisa debar debar sampai malam dan gak bisa tidur nah lalu setelah gue tes daya aku untuk bagian sportnya ternyata bener aja metabolisme cafe ini tuh sangat lambat jadi kalau gue minum kopi satu gelas aja gue bisa sampai debar debar sampai malam dan gak bisa tidur setelah gue cek di daya aku sport akhirnya gue tahu masalah gue dimana. ternyata tipe badan gue ini cocoknya untuk olahraga yang mengandalkan daya tahan dan cocoknya di pagi hari, padahal gua selama ini tuh selalu olahraga di malam hari. pantas, badan gua nggak maksimal hasilnya. sekarang aku jadi tahu nih olahraga apa aja yang pas dan cocok di aku harus olahraga yang berpower. jadi mulai sekarang aku akan ngejim. nah di situ gua diinfokan kalau misalnya uh, lebih baik kalau mau minum kopi maksimalkan satu gelas per hari dan juga misalnya di pagi hari. karena kalau misalnya gua bisa minum di siang atau sore ataupun malam, ya siap-siap aja gua jadi yang gak bisa tidur.